Assalamualaikum Sahabat semuanya Yuk Lanjut ke judul Tiga resep Hidup bahagia Dunia dan akhirat Satu Bersedekah dengan ikhlas Maknanya Memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun dan berhati sosial. Membantu anak yatim, membantu fakir miskin dan tempat ibadah harus penuh dengan hati yang ikhlas tanpa niat pencitraan membangun kedekatan dalam kebersamaan yang baik dengan keluarga dekat, dengan tetangga, dengan sahabat dan saling menjalin silaturahim. Dua, gunakan ilmu yang bermanfaat. Maknanya, tuntutlah ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri. Bermanfaat untuk agama Bermanfaat untuk bangsa dan negara Pergunakan ilmu yang bermanfaat tersebut Ke jalan yang benar Yang diridoi Allah Dan tidak melanggar hukum dunia yang berlaku Pergunakan ilmu yang bermanfaat Untuk mencari nafkah yang halal Sebab Pendidikan yang bermanfaat adalah penerang kehidupan. Ajarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, agar ilmu kita berkah, agar ilmu kita terus hidup, dan agar terus mengalir pahala kepada kita di akhirat nanti. Tiga berbakti kepada kedua orang tua. Maknanya, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kita. Seperti mereka mengasuh kita, mencintai kita, mendidik kita dari bayi hingga dewasa. Tunaikanlah solat wajib lima waktu pada Allah Subhanahu SWT. Dengan menjauhkan segala larangannya Dan jadilah anak yang soleh Selalu berselawatlah kepada Nabi Selalu berdoa untuk kedua orang tua kita Selalu berdoa dalam berusaha Dan selalu bersyukur atas apa yang kita memiliki Memohon ampunan serta petunjuk pada Allah yang kita sembah Agar kita mendapatkan hidayah hidup dunia akhirat Dan agar hidup kita terhindar dari beban yang berat Maka dengan menjalankan tiga resep ini Insya Allah berkah dan sukses menuju hidup bahagia dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin